Nikita Willy dan Indra Priyawang tengah menikmati momen manis sebagai pengantin baru. Pasangan yang menikah pada tanggal 16 Oktober lalu ini memutuskan untuk honeymoon ke Pulau Dewata. Namun karena sedang masa pandemi, keduanya memilih untuk menetap di Villa Four Seasons Resort Sayang Ubud. Mereka juga memilih konsep villa yang indah dan asri serta memiliki fasilitas yang lengkap. Saat ini Nikita dan Indra sudah kembali pulang ke Jakarta. Nikita Willy pun kembali melakukan rutinitas hariannya seperti biasa Namun sepulang dari honeymoon, ia juga menghabiskan waktu bersama keluarga Nikita sempat hangout bersama sang adik dan makan bersama ibu mertua Penasaran kan? Berikut momen Nikita Willy pulang dari honeymoon Sepulang dari honeymoon, Nikita Willy tampak melakukan perawatan kuku Ia memamerkan desain nail artnya pada adik dan suaminya Selanjutnya, Nikita dan Indra pergi ke restoran bersama teman-teman Dari Nikita menikah sampai honeymoon, Winona mengaku kangen dengan sang kakak Terlebih Nikita mengatakan bahwa mereka selalu tidur satu kamar Sampai di apartemen, Nikita, Willy dan Indra tampak bersantai sambil menonton Nikita dan Indra juga membaca komentar di YouTube miliknya Lo Ibu mertua Nikita Willy juga tampak datang dan ikut makan bersama.